Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Geekris. Untuk video kali ini gua mau ngelanjutin ngerjain punyanya Kang Ujang. Beliau adalah subscribe, salah satu subscriber yang minta goloknya buat di mirror. Kemarin di video sebelumnya udah gua review golok-goloknya. Ada 3 buah golok nih buat kalian yang belum nonton, nih tonton di sini ya ini golok yang pertama ini goloknya yang kedua hampir mirip cuman beda ukurannya aja dan ini untuk goloknya yang ketiga uh, ini bakalan gua mirror semuanya di video ini Terima kasih dukungannya buat kawan-kawan yang terus ngikutin channel ini Dan juga buat yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe Buat ngebantu channel ini buat terus berkembang Terima kasih Prosesnya sama seperti sebelumnya. Pertama, langkah-langkahnya kita hilangin pori-porinya sama bekas tempaan menggunakan amplas. Ini banyak banget tempaannya, bekas tempaannya yang dalam-dalam. Jadi kita hilangin permukaannya biar rata dulu. Nih kayak ini, dalam banget. Kita hilangin, ratain. Baru nanti di setelah rata permukaannya baru bisa eh uh, Alat-alat yang gue gunain sama seperti sebelumnya Gua pakai amplas Amplas meteran Buat ngeratain ini ya buat ngasarin Buat ngalusin gua pakai nih berurutan 400 600 800 900 800, 1000, 1200, 1500 uh, ukuran itunya nah kalau kalian mengikutin di rumah uh, pakenya merek nih misal ada Niken ada juga mereknya Eagle kalau merek-merek yang lain uh, gampang pecah jadi pakainya yang agak bagusan ya <guluh> yang bagusan yang Harganya lumayan. Kalau pakai yang murah, itu mudah pecah, mudah jelek ya, lah. Istilahnya biar hasilnya maksimal. Oke, okay, nggak perlu nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita eksekusi. Check it out. Música to mm -hmm.